serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesnar, tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah kabar persahabat ya dari ANTV soal serial jodoh wasiat Bapak-Bapak kedua perhatikan satu jam yang lalu ANTV official menginfokan soal serial Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua Yang tentunya persahabat di 4 hari lagi, ini di episode terakhir Berubah jam tayang persahabat ya, mulai hari Senin jam 21.30 waktu Sya Barat di ANTV Perhatikan di sebuah kalimat caption yang dituliskan Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua mulai Senin 31 Januari 2022 jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Yuk berkumpul anti lovers yang suka banget sama serial Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua. Mimin ada kabar penting nih sinetron keren Antv kesayangan kamu bakal pindah jam tayang mulai Senin 31 Januari 2022 di jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan hanya di Antv. Di ini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Ya, ini dari akun JJ8072, katanya udah tamat gimana nih, min? Atau siaran ulangkah? Katanya tuh, Persabed ya. Kita lihat di kolom komentar ada jawaban dari akun Senyumnya Naskah Aurelik mengatakan belum ke tamatnya episode 310 dan ini baru episode 306 tuh, Persabed ya. Ini baru 306 episode Karena selesainya Itu di episode 310 Tinggal 4 episode lagi persahabat ya Yuk dukung terus nih untuk Trio gasrek mudah-mudahan Ada program baru dan ada Project terbaru amin Kita lihat juga ke unggahan berikutnya Ada sebuah unggahan dari Pak Ferry Fernandes ini unggahan semalam Yang meripost kembali unggahan dari Sky Team persahabat ya Ini mengunggah sebuah Postingan foto yang diunggah oleh Bang Adi Kay, ada sebuah kalimat di postingan ini Pamit karena keputusan bersama Terima kasih sudah bekerja dengan keras untuk menghibur kita semua Ditunggu karya selanjutnya Antv atau Bali Production Jodoh Asyad Bapak Begedua official Ortizah Hijari, Ferry Fernandez Kiki Saed and Skor Adi Sky Dan kawan-kawan, mohon maaf tidak disebutkan satu-satu Tunggu yang berikutnya ya, tuh persahabat ya, wow mengejutkan banget ya. Apa mungkin bakal ada program terbaru juga dari Trio Semoga saja, mudah-mudahan ada proyek terbaru, program terbaru dari Idola Kesengen kita dan teman akrabnya Bang Haris dan Adi Sky. Kita selalu support yang terbaik apapun yang dilakukan oleh Idola kita. Kabar berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial dari Ibu Harsiwi Ahmad Ini info persahabat ya untuk kita semua Audisi online Dangdut Akademi 5 segera dibuka Wujudkan mimpimu jadi bintang Dangdut masa depan Ini gratis persahabat ya diinfokan oleh Ibu Harsiwi Ahmad Wow di situ ada sebuah postingan Ada foto Bunda Lesi Kejora, Evima Samba, Ical dan tentunya Papa dan persahabat ya sudah dipastikan, pastinya Bunda Lesi Kejora akan menjadi juri di acara tersebut Mudah-mudahan saja persahabatnya, ya Kita tunggu saja Audi online-nya tentunya tanggal dan harinya Kita jangan tentunya ketinggalan info Mudah-mudahan secepatnya persahabatnya ya Kita melihat Bunda Lesi Kejora menjadi juri Wah, wow, pasti seru banget Kita lihat juga ke kabar berikutnya ada sebuah postingan info cara untuk mendukung idola kita Buda Lesti, Papa Billar dan BBL di Ajeng Kiss World 2022 Kita lihat persahabat, ya Alhamdulillah Untuk idola kesayangan kita, ini masuk juga nominasi di Hot Papa Terkis, Hot Mama Terkis juga ada kategorinya persahabat Anak Kiyo Terkis juga BBL lah tentunya masuk nominasi Penyanyi dangdut wanita Terkis juga Alhamdulillah Bunda Lesti Pasangan baper Terkis juga nih ada Kakak Rizky Bilar dan Bunda Lesti Kejiora Netizen Darling Terkis juga ada Papa Bilar dan Bunda Lesti juga masuk Pernikahan Terkis pun idola kesenangan kita masuk nominasi Dan keluarga Terkis juga persahabat ya Alhamdulillah tentunya Leslar ini masuk nominasi Ini banyak sekali nominasi dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan banyak piala penghargaan yang didapat Amin Kita lihat persahabat untuk cara memvoting Lewat aplikasi video persahabat ya Yang pertama kalian harus membuka aplikasi video dan login terlebih dahulu Berikutnya klik icon games pada menu bagian bawah Aplikasi Selanjutnya, pilih Games Voting Kids World 2022 pada halaman video games yang tentunya berikutnya. Klik mulai, lalu vote nominasi selebriti favoritmu pada setiap kategori. Selanjutnya, pengguna yang berlangganan video primer dapat melakukan voting sebanyak 5 kali per kategori setiap 15 menit. Untuk pengguna yang tidak berlangganan video primer dapat melakukan vote sebanyak 1 kali per kategori setiap 15 menit. Tetap persahabat ya dengan menekan tombol OK, kamu telah menyetujui cara bermain serta syarat dan ketentuan voting quiz. Yuk, jangan sampai tentunya kita lengah, buktikan kekompakan dan kesulitan para fans warga Konoha untuk selalu mendukung yang terbaik adalah kita. Berikutnya persahabat, sebuah cover special juga nih dari versinya abang L. Perhatikan hadiah atau kado yang tentu diberikan oleh bunda Ashanti kepada Bibi L. Ini tentunya tas guci ya, bukan main, bukan kaleng-kaleng Harganya sangat fantastis Dibantrol seharga 24.325.522 rupiah Wow, Masya Allah banget ya, benar-benar berkah semuanya Untuk rezeki dalam kesenian kita dan Alhamdulillahnya Banyak sekali orang-orang baik, orang-orang yang tulus mencintai idola kita dan tentu apa saja kita selalu merasa bersyukur, mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid selalu mendukung yang terbaik juga karya-karya dari Lesti dan Rizky Bila. Masih menunggu kabar dan tentunya kejutan selanjutnya jangan kemana-mana atas itu dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Injil informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, Bang minyakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.